Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Siang ini saya akan berikan Ini bah, promosi Batu akik ya Ini batu akiknya Apa nih Ruby ya Grupis star Ini tipis Ah ini mana Jatuh malam Ini ruby ruby star Anda bisa nih startnya anda bisa lihat Yang bisa jalan itu seternya ya Bisa lihat ini untuk seternya Ini kita jual borongan Ini harganya Rp 95.000 Saya biar tempat duanya. Ini untuk dimensinya sudah Ini Sudah ada yang untuk gedenya 10 8 3 mm yang kecilnya 863 8 kali 6 kali 3. 3 mm. jadi ini ses ses mini ini harganya termasuk murah silahkan mau kalau mau order ya bisa biar di tempat harga murah ini batu akik asli ini Baca kan, ini untuk bawahnya seperti ini, ini untuk atasnya, Anda bisa lihat ini, bawah dan atas, ya Anda bisa lihat ya. bisa lihat ini untuk bawah dan atasnya ini bisa dicek ini ini startnya oke terima kasih atas perhatiannya cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh